standarnya. ini putra putra ayo nanti baju tepat ya 4 ayo siap gaspol lagi papapat Frank Oke kenapa tering ayo Iyalah Loh Eskelo ayo Gas kok Ayo Oke okay. ini adalah yang tertera-tertera yang lalu ya note standar